Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar bahagia dan kabar-kabar menarik dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini biar makin semangat kita lihat video Abang Fatih ya. Masya Allah yang semakin lucu sekali warga Konoha salvo dengan paha dan betisnya Abang El ya. Geregetan pengen cubit persahabat Masya Allah kita lihat nih Di unggahan leslar ini ada kalimat caption yang dituliskan Tolong itu paham Mbak betis boleh nggak dicubit Duh pengen nyubit persahabat ya Saking keregetan dan gemesnya kepada abang L Ini baik persahabat ya Selalu menjadi sorotan Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah Kemudian, persahabat di juga, kita mendapatkan info juga nih, persahabat. Dia bakal ada vlog spesial staycation-nya BBL dan BBL Gozel di Maribaya. Wow, kali ini persahabat ya bakal tayangnya di channel YouTube Kak Marjin dan Ali Syakib. Apalagi momen spesial yang kita dapatkan, persahabat, ya. Bakal ada main game perang nih, antara... Keluarga Merjin dan keluarga Lesti Wow, Masya Allah banget ya Pokoknya bahagia sekali melihat momen antara Bibi Guzel dan Baby L Staycation bareng yang bersahabat ya Berdua di Bandung Tepatnya di Maribaya Glamping Tent, Masya Allah Mudah-mudahan mereka selalu sehat, selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan Kemudahan Kita lihat juga bersahabat dia ya, di kalimat komentar banyak sekali pertanyaan dari level lovers yang mengenai vlog kali ini dari akun sari underscore Zalva, underscore azam 74 mengatakan ini vlog yang kemarin ada spoiler seuprit so nih pandanya abang ngumpetnya berdua ane terus bukan katanya tuh dan kita lihat juga persahabat ya komentar dari yodi loek mengatakan belum tayang vlognya ya min dan ada jawaban belum saya masih proses editing katanya tuh masih proses editing ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan secepatnya bisa di-up Pastinya warga Kono happy banget nih melihat staycation antara BBL dan baby Guzel Ke kabar selanjutnya, persahabat disimak juga Ini ada momen spesial juga nih, tadi sore persahabat ya Bapak Bilar Ini kembali syuting dengan rambut terbarunya tuh Alhamdulillah sudah hitam lagi ya Lebih fresh dan lebih ganteng Wow, terlihat Bapak Bilar tuh Memakai baju merah, Masya Apapun syutingnya, apapun tentunya Projectnya mudah-mudahan ya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita lihat juga persahabat diunggah spesial yang kita dapatkan di posting oleh Lestarsik. Upcoming komersial Rizky Pilar. Perhatikan di sebuah foto ini ada segelas, sepertinya segelas teh persahabat ya. Dan kita lihat kaos kaki. <laughs> Pokoknya ini kejutan dari Papa Bilar untuk keluarga Konohani Wow Dan kita lihat juga bersabat di kalimat caption yang dituliskan Selimut, gelas, kaos kaki Hmm, iklan aposka ini pemirsa Apa next? Ada cidukan kerokan Aduh, cute banget ya Kita tunggu saja kejutan yang akan kita dapatkan dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Pokoknya kejutan bahagia sekali ya Apapun itu, kita doakan yang terbaik Selanjutnya disimak juga nih Lanjut malam hari ini Lanjut kerja persahabatnya Bapak Milan, Lagi memegang bola persahabatnya Wow Apalagi nih persahabatnya Yang akan disuguhkan oleh Leslar Apapun itu, selalu mendoakan yang terbaik Kita lihat juga persahabat Di kalimat komentar yang banyak sekali diberikan oleh Leslar Lovers ada tanggapan dari Sophia Alvas Mengatakan, megang apa sih kakak? Ya, katanya, tuh, sudah jelas ya Kakak Bilar itu megang bola Persahabat Dan kita lihat juga nih, jawaban dari Sental Putih, Bilar, bola deh kayaknya Tuh, sudah jelas persahabat ya Bapak Bilar ini memegang bola apapun itu kita selalu support yang terbaik jangan henti-hentinya mendoakan yang terbaik ya untuk keluarga Lesnar dan semoga kita semua juga selalu sehat selalu bahagia dan apapun yang dilakukan kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya bersahabat ya jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang minujawabkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.